sekarang kita lagi berjalan menuju tempat pemancingan guys sekarang kita akan berburu tiga jenis ikan guys kalau ada biasanya sih sini banyak itu ikan kayak baung halo guys. hamster lele, sili hari ini kita akan berangkat memancing ikan lele. Halo guys, hari ini kita memancing ikan paung master. Sekarang teman saya namanya Ambon lagi Masang umpan guys. Nih saya pakai pancing botol aja guys. Mudah-mudahan kali ini kita dapat ikan yang besar guys. Baung master bersama Bang Olay channel kembali lagi. Bang Olay channel, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan guys Sini guys, lokasinya bagus guys, spot mancing di rumpu hutan guys Kita lempar sini aja ya guys, pancingnya guys, siapa tahu dapat baung hamster Set. Mantap guys, sudah kita lempar satu pancing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 Walah berat sekali nih guys. Aduh guys, aduh. Walah guys, bang hamster guys sudah saya bilang guys. Walah guys, guys guys guys. Oh berat sekali guys ini ada 2 kilo ini guys. Strike man bang olai channel selalu sukses dalam memancing bang hamster. Good job man. WhatsApp up, WhatsApp. Up? Jangan lupa like, comment, dan subscribe bang olai channel. Baru 5 menit, udah strike, man Wah, wow. emang master bang, oleh channel nih, guys. walah halim kalah, gak strike. Ambon nah, kalah, ii, tenang aja. Wah, wow. kita pasang umpan yang kedua ya, guys. Ini umpan cacing, guys. Duh, kebentahan saya, guys. Kalau lihat bau yang besar-besar macam itu, guys aduh aduh tapi saya jatuh guys sebelumnya saya betulkan dulu hmm. sini ya guys jangan lupa like comment dan subscribe bang Olay channel kali ini kita berpetualang memburu baung hamster big hamster apa monster terserahlah saya ngomong Oh, channel lah. channel channel saya kok ini udah saya pasang kita cari lokasi lagi cut hamster itu tikus kok gak papa nih kita lempar guys lemparan yang kedua ya guys kita betulkan benangnya dulu satu dua tiga ku lempar kau menyangkut kus Dapat kau kusamut lempak set hmm. nih, tunggu lima menit nanti akan ditarik tariknya lagi, guys. Sama baung, Hop. sekarang kita pasang umpan yang ketiga ya, guys. Umpan pertama tadi udah dapat satu, itu, paling, paling itu, itu, itu memang bon. baung. Sekarang kita mau umpan ketiga lagi ya jangan pernah menyesal kalau ik mengikutin Bang Olay channel memancing pasti Strike man you know hai kami kita pasang umpannya guys jangan terlalu besar ya buat umpan aja bukan buat makan-ikan sampai kenyang hanya untuk menarik ikan Biar mau dia makan ini cacingnya ini segini aja ini tutorial ini oke okay. skip dulu ya Ih, ini spotnya guys, bagus guys airnya masih kebut-kebut gimana itu keruh-keruh tidak terlalu jernih ini tempat-tempatnya baung ya guys ini spotnya ini ini buktinya ini saya melempar botol pluridina, pancing yang ketiga nah, ini ini ya begini aja guys, buat pancing itu nggak perlu yang bagus-bagus, mewah beli sampai ratusan ribu berapa RM kita itu mancing itu bukan mau bagus pancingnya guys yang penting hasilnya nah, itu dia nih lihat saya itu santai guys kalau bikin pancing itu asal jadi tapi hasil ada nah, itu enggak rugi enggak buang-buang waktu enggak buang duit nah, ini saya lempar dulu ya oke okay. pancing ketiga set baung atuh nah, guys, gagal guys tunggu dulu ya guys atuh ini kita pancing lagi guys, yang ketiga ini ya. Tadi ulang tayang. Maaf. Set. Nah itu oke okay, itu kalau lemparan kayak gitu guys. Di tengah-tengah kalau baung itu nggak mau dia di tepi itu. Tuh guys, tengok guys. Botol saya bergetar-getar lagi guys. Apa itu guys? Tuh tengok. Uh apa itu? Biarin aja dulu guys. Tunggu dulu guys Mungkin itu kecil itu guys Soalnya dilepas lagi tunggara ada ketahan lagi ha. Kita tunggu aja guys Apakah ada nanti guys Kenalan sama Bang Olay Inilah wajah Bang Olay guys Tidak cantik Tidak ganteng Hitam manis hmm. Oke okay kan guys Ibut. Ini yang dapat, yang suka dapat baung ini guys hmm. Biasa lili Biasa gabus saya ikan nila ha, ini Din, tuh, oke. Okay. ah ha. ha, itu halim. Aduh, ha, itu halim itu lagi mau ngopi. Katanya itu, ha. pancing sambil ngopi. Ha, itu halim itu. Oke, oke, tugas pancing. Saya juga pakai botol aja itu, guys. Uh, itu pancing saya itu ada juga yang pakai Johan uh, itu guys pakai Johan banyak di sana itu tapi lebih biasa itu lebih buntung sama yang pakai botol guys kalau saya mancing itu cukup dilempar aja guys kita tunggu aja hasilnya macam mana kita pasrahkan nah ini spotnya ini uh, lokasi ini ini bagus ini guys spotnya ini sekarang cuaca tidak terlalu panas mendung lah guys ini memang mantap ya oke okay. Tuh guys pancingnya guys kita cari dulu ya guys pancingan tadi guys apakah ada ini guys oke okay. wah ini kayaknya kosong ini guys tidak ada ini guys paling umpannya habis ini okay, guys jangan dulu uh, masih guys udah lah kita lagi Moga penting. Guys tetangga, guys. Apakah dapat, guys? Wah, huh, ternyata atas guys, guys. Wah, salah ini guys. Terjun nih. mau olah motorjun dulu, guys. Waduh, basah ini, guys, guys. Nah, penting, guys. Kita udah terjun malas, guys, guys. Aduh. Malesnya mancing guys Kalau udah terjun begini uh, Banyak sepatu lagi wah kosong Terjun terjun capek Kosong lagi guys nah, Sudah mulai ditarik-tarik lagi guys Sini kecil kayak ikannya ini guys udah ditarik-tarik lagi tuh guys ha ha guys tengok-tengok ini pancing ketiga ini Floridina ini guys Ketikannya, guys apakah kita bisa mendapatkan guys suap apa itu guys kita biarkan dulu guys kita lihat hasilnya ya guys yang penting jangan lupa like comment subscribe Bang Olay channel guys ini sport mancing paling mantap guys hmm kita strike lagi guys Tengok guys oke, Kita mendapatkan ikan lagi guys ah, Tarik guys Yang penting ada hasil pakai botol oke okay, guys Ternyata kita di Di prank lagi guys Guys Nasib nasib nasib uh, Yang penting Jadi pemancing sejati itu guys Harus sabar Konsisten Dan jangan menyerah Untuk mendapatkan ikan guys salam satu hobi se-Indonesia satu Malaysia dimanapun kalian berada guys yang penting kita hobi aja guys dalam memancing ini guys sabar